25 januari 2021 namanya gacor gacor itu singkatannya sebelum sebelum lanjut uh, Kenal dulu lah Kita jatuh oh jatuh iya boleh aja. boleh <laughs> boleh boleh ya boleh okay. uh, santai aja ya uh, santai aja, mas. Uh, mas namanya hilang rizky Hendrayana bro riski, Hendrayana. siap asli Asli Brebes, 12 September 1997 belas oh, okay. Iya. Sembilan ya. 97. Masih muda kok. <laughs> iya. cari-cari dong Iya. Iya. Iya. apa sih mas Pak Wan Kawi. bukan ya? <laughs> nah, ya cemilan konsumsi Islam iya. Iya saya juga nggak tahu mas santai aja. Cemilan mas? Oh cemilan ini cemilan kering atau cemilan kayak gorengan? Ah oh, jadi saya kenalin dulu ya awal awal gimana sayu saya? Saya dulu saya mulai dari tujuh akhir semester 1 udah usah nih kepepet, oh, gitu, gitu, gitu. <laughs> kepepet bro. Nah. <laughs> iya, kepepet kan ceritanya. Awal aku jualan nasi kucing nih keliling kampus. Iya, hmm, oh, oh, keliling kampus gitu ya. Mm -mm, awalnya malu sih, <laughs> tapi karena dapat duit ya udah terusin. Nah. Terus dua ribu sempet jualan es juga, es yoghurt keliling, stick-stick kayak gini kayak asli lilin. Oh iya. nah, Terus uh, okay. habis itu semester uh, uh, jualan cemilan di Sanmore awalnya. Oh, oh laku kan. ramai. Seneng <laughs> dong keterusan akhirnya jualan cemilan. 2019 packing sendiri. Oh mulai, mulai rintis sendiri. Oh. Packaging itu 2019. Terus bangun brand tuh 2021 kemarin. Oh tempatnya tanggal 25 Januari 2021, namanya Gacor. Gacor itu singkatannya gaya yang cocok rasanya, karena di situ settingannya banyak isinya. Bukan banyak sih, harganya relatif tapi enggak nggak ini nggak isinya isinya enggak dikit gitu sedengan yeah, mungkinnya biasanya kan snack-snack sekarang fokusnya besar bisinya begitu lalu aku nyesuain dong okay, harga mahasiswa siapin. gitu iya <laughs> <Bapain. Bapain. laughs> nah, mahasiswa soalnya pernah ngalamin kecapek juga ya kan hmm, terus itu sampai uh, sekarang terus arti lain dari gacor itu ini sih lancar kali ya lancar Lancar. laris gitu kan, gacor itu nah, orang jalanan bilang tuh gacor mas, gacor gitu. mm -mm. nah dari situ gini mas kalau sebelum pandemi mungkin sebelum pandemi itu normal itu kotor tuh 1.7 bersih, paling bersih paling 500 sampai 400 oh kebalik ya <laughs> ya 400 sampai 500 lah ya Itu bersih Itu udah bersih banget mm -hmm. Kincelong <laughs> ya. <laughs> Terus pandemi, pandemi kan ya, Masuk pandemi kan nggak mesti Masuk pandemi nggak mesti ya yaudah, Se nyampe nya aja Waktu pandemi itu berarti Masnya masih di Sanmori Enggak mas Sanmori itu pandemi udah tutup Aku mulai keliling Masuk resto Mangkal di resto, akhirnya sekarang mangkal di depan Plaza Uny. Plaza Uny ini, iya, iya, iya. Mangkal masih buka stand gitu, atau gimana? buka sih? Mangkal aja, duduk di pinggir trotoar. Awalnya gitu, terus kemarin aku inget masih punya payung temen aku yang gede itu. Terus tak bawa ke sana, tadi ke sana, kalau pulang. Beda aku ada payung di sana biar gak kepanasan, biar gak kehujanan sih. Gitu ceritanya. Kalau varian ada 8. Kalo varian nya uh -oh. dari yang manis, gurih, pedes, pahit enggak ada ya. <laughs> Aduh, udah pahit ini hatinya. <laughs> <laughs> iya. Itu harga mulai dari 6.000 sampai maksimal 10.000 ya kan mahasiswa nah, Iya ininya mahasiswa ya Iya kembali ke untawal sesuaikan dong <tuk> sesuai budget quotesnya mahasiswa gitu <tuk> <tuk> ah ini bro awalnya itu awalnya ya awalnya ya buat nambah keseharian aja yang namanya orang rantok butuhan banyak nggak mungkin kita minta orang tua terus minta keluarga kakak dan sebagainya Apalagi masuk pandemi ini, akhirnya aku mandiri bener-bener mandiri. Aku memutusin lepas dari orang tua, lepas dari keluarga karena mereka juga punya kebutuhan. Yang namanya pandemi semua tuh kan dampak Ya akhirnya mulai dari semester 7 kalau nggak enam Aku mulai Beres SPP sendiri sama kosan sampai sekarang. Hmm. Akhirnya itu yang bikin aku makin semangat akhirnya bangun brand 2021 kemarin. Uh, yeah, yeah, iya, ah, brand, brand, brand gacor itu rencana mau tak daftarin juga nih biar resmi biar, oh, li <laughs> biar lisensi masa dia doang yang resmi <laughs> <laughs> belum ada <laughs> deng <laughs> <tuk> mm, aku pengen bangun usaha bro yang penting karir usaha aku tuh naik teman temen brandku naik terus Sambil usaha lain juga nih Ya kayak yang lain usaha ada Bangun channel youtube gitu kan Ya apa yang bisa dilakuin lah bukan dari berbagai cara lah hmm, Dari berbagai cara, dari pintu timur, pintu barat <laughs> Pesan-pesan buat temen-temen yang lagi bangun apapun Semangat Yang lagi mengerjakan apapun Semangat aja like. jadi dari lagi kuliah lagi kerja membangun channel youtube dan sebagainya media sosial toko online dan sebagainya semangat aja yang lagi membangun bisnis juga semangat mari kita kita berkembang bersama aja kalau boleh tahu tadi nama ya. youtube sama IG nama youtube saya Kacor, teman-teman nanti boleh di subscribe ya <tutun> Makasih nanti yang udah subscribe pertamanya Gilang Gacor G A C O R terus instagramnya namanya gacor.in gacor.in itu aja sih. Jadi, terima kasih terima kasih banget Siap, Mas ya. Makasih juga <tutun> sudah bawakan matinya. <tutun>